Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astari Trivia dari Prodi 1 Pendidikan Bahasa Sastera Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Malang angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada teman-teman mengenai video pembelajaran surat lamaran pekerjaan kelas 12 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tidak terasa satu semester sudah terlewati dan sekarang kalian sudah Duduk di kelas 12. Di kelas 12 ini, kuharap kalian semuanya tetap semangat belajar karena sebentar lagi kalian akan menjajaki kehidupan yang sebenarnya setelah lulus dari SMA nah sebelum kita mulai pelajarannya marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini lancar dan tidak ada halangan satu apapun berdoa dimulai berdoa dapat diakhiri berhubung teman-teman semuanya sudah hadir selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam materi pembelajaran Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke dalam pembelajaran Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua Kan kalian saat ini sudah kelas 12 Setelah lulus nanti Rencana kalian apa sih? Apakah ingin kuliah atau bekerja? Mungkin ada sebagian dari teman-teman Yang memilih untuk bekerja setelah lulus SMA Nah, untuk bekerja kan Harus mempersiapkan diri kita nih kita harus memiliki kemampuan, kemudian berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja. Tapi sebelum itu sebagai calon pekerja apa sih yang harus dipersiapkan? Saya kasih clue nih untuk teman-teman kan jika teman-teman ingin melanjutkan kuliah ada proses yang namanya pendaftaran, entah itu SNMPTN, SBMPTN atau jalur mandiri. Nah kalau ingin bekerja, apa yang harus dipersiapkan? Benar sekali, sebagai calon pekerja, kita harus mempersiapkan surat lamaran pekerjaan yang baik untuk perusahaan yang kita tuju. Dan, sudah pernah lihat belum surat lamaran pekerjaan? Jika belum, saya akan memberikan dua contoh surat yang mana dua surat ini adalah dua jenis surat yang berbeda silahkan teman-teman identifikasi perbedaannya. Nah nanti dari situ kalian akan tahu apa sih surat lamaran pekerjaan itu dan bagaimana bedanya dengan jenis surat yang lainnya. Setelah mengamati dua teks tersebut kalian jadi tahu kan jika Surat lamaran pekerjaan itu berbeda dengan surat pribadi. Di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat sistematika tertentu yang harus diikuti oleh si penulis, sedangkan dalam surat pribadi sistematikanya itu cenderung bebas. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan juga bah adalah bahasa yang baku, sementara bahasa yang digunakan dalam surat pribadi adalah bahasa yang lebih santai. Selanjutnya, akan menampilkan kepada teman-teman semua dua jenis surat pribadi yang harus kalian identifikasi perbedaannya Nah, sudah menemukan perbedaannya atau belum pada surat lamaran pekerjaan yang pertama daftar riwayat hidup ditulis langsung dengan surat lamaran pekerjaannya sehingga membuat surat lamaran pekerjaan yang ditulis itu lebih panjang kemudian yang kedua dalam surat lamaran pekerjaan itu daftar riwayat hidup ditulis sebagai lampiran Nah, bentuk yang kedua inilah yang lebih lazim digunakan oleh pelamar kerja untuk melamar pekerjaan Selanjutnya, untuk sistematika surat lamaran pekerjaan, silahkan perhatikan tayangan yang akan saya tampilkan. Selanjutnya, saya minta kepada teman-teman semuanya untuk mencari lowongan pekerjaan yang ada di koran. Entah itu koran hari ini, koran kemarin, koran kemarinnya lagi Silahkanlah teman-teman menentukan satu lawan pekerjaan yang ada di koran Sekarang tugas kalian adalah menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan yang sudah kalian pilih tersebut Silahkan tulis surat lamaran pekerjaan kalian di kertas folio bergaris sudah selesai silahkan tukarkan hasil tulisan kalian dengan teman sebangku lakukan koreksi mandiri dengan memperhatikan sistematika serta kebahasaan yang ada di surat lamaran pekerjaan teman kalian untuk tugas selanjutnya silahkan kalian menulis surat lamaran pekerjaan untuk perusahaan impian kalian belum kalian menulis, kalian bisa uh, mencari informasi dulu mengenai perusahaan tersebut untuk tugas yang kedua ini silahkan kalian kirimkan hasil yang telah kalian tulis ke email saya nanti saya akan berikan koreksi dan catatan di file balikan yang akan kalian terima semoga pandemi yang terjadi Hari ini bisa segera berakhir, dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran secara langsung. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga habis. Semoga manfaatnya dapat kita rasakan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.